Oh, ini mau aman, lah, kalau <laughs> kamu ketemu dari mancanegara ya ayam the, the, the book ayam ayam indonesia ayam in pocoga pancis ya yes thank you. Oh, good. kamu ketemu dari negara ya? Ayam, and the and the Flutter book ayam Indonesia Ayam, and the, Indonesia. Indonesia. In the Marbar Ayam, juga Pancis Yes, thank oh, you good oma Hasbi bapak Hasbi, aduh sini ya, aduh tukah, oma PW benar lagaru benar, iya. Oh. Okay. Cok, Bapak Cok Bisa membuka okay. dari kacang cepat sini Gemai Gemai